Yes, kembali lagi ke channel gue, hari Streaming Kali ini gue akan bermain game Unripple Yaitu tentang benang yang berpuzzle Game benang berpuzzle, Yes nah, kemarin kita sudah menamatkan game CTR Terpart part nah, sekarang gue akan mencoba game Unripple level 1 guys jangan kemana-mana, tetap stay di channel Ariel Streaming oke, okay, temanya bermain game benang ini story-nya guys ada seorang nenek-nenek oh seorang yang mengandung ya masalah. lalu tangan gitu nah, itu mungkin anaknya ini benang ya guys Jadi kita bermain game benang berpuzzle dan si, si seru ini juga ada requestan dari sering bermain di studio game book ini requestnya mau apa coba bermain game benang benerpah ya guys nah ini karakternya si benang merah guys kita berjalan oh ini ada buku guys. tapi ada apa-apanya bisa lumpah. nah ini menang panjang guys bisa panjang gitu nah, untuk ini tahap mencoba ya guys tapi kalau subscribe nya banyak mungkin gue akan lanjut lagi bermain game on level makanya jangan lupa subscribe juga karena subscribe itu gratis agar channel ini bisa berkembang dan menyaksikan video selanjutnya Okay guys, kita sudah masuk ke sebuah pas foto. Nah, ini benangnya. Oke, okay, kita mulai saja, guys. Nah, game ya? Nice Ini hai, emang hai, hai, hai, hai, kupu hai, hai, guys hai, okay ya sangat ya nah, bisa panjang kalinya bisa habis bias makanan jadi kali gitu gitu kali kalinya kita makin kurus makan tali lagi lagi oke okay, nice kita lanjut lagi hmm, ya mau bermain game ini, hmm. sudah ember oh, okay, hmm, termasuk yang enjoy juga uh, saya layukan guys ini Spiderman layukan seperti kering oh ini tentang momen anak anak ya nenek kakek itu guys ini entahlah apa menjadi benang yang menjadi story kitanya guys Apa lagi nih guys? Itu mencari jalan jalan apa sih nih guys? Oke, okay. sembaraya. Ayunan dulu guys. Ayun-ayun. Ah, dapat benang lagi. Ah, kalau dapat benang, mau ah, makin lurus nih Oke, kita bisa ikut di disini lompat, oke, okay. oh berada di pohon, mana aku ini? Yes. enak, Ketik sini, lompat lagi, wah. oke spazernya ini unik oke okay, makin diikat sini guys biar layutan lagi seperti spider main nice. oh ikut disini guys oke okay, guys lompat ini dapat penangan ini guys kita makannya guys nah ini kita bawa. Kita bawa oke bawa. oh ya jalan ke bawa apa nih, guys ah. Ah. bisa oh, okay, guys ke bawa apa Nah, puzzle ini. dari jalan oh ini toponya atas ah kita gitu. oh oh wah oh, oh. eh oh, oh, oh, ya. okay. nah, tahu coba lagi Oh, yeah. Hey, Oke, apalnya ngambil guys, lanjut. Okay. ah, uh, kita lompat lagi. Ah, nice. jalankan guys. Nah, ini bisa dari ulang lagi, kita uh, uh, melewati yang rumit. Oke, okay, kita lanjut lagi Ada kursi guys nah, Kita tarik kursinya, oke okay. nah Nice, lompat lagi Oke okay, guys, nah, sudah ada di bawah Dapat benang, kita makan benang nih ya. Nah ini dia main benang Pun driver Oke okay, kita lanjut lagi guys ada kumbang bunga matahari oh, oh ada ada itu bisang tarik oh itu bunganya oke okay. oh belum selesai nah ini benang panjang kalau kita dapat benang lagi namanya panjang tapi kalau kita nggak dapat benang nambah pendek kompeten terus oke nggak mesti naik ke oke lagi Nice. Nah, kita dapat menang lagi, guys. Makin panjang. Oke. Okay. Oh, ada sepeda, guys. Sepeda roda tiga nih mainan anak-anak. Sepeda roda tiga guys. Oke, okay, bawa saja. Sepedanya kayaknya apa, apa perlu kita tabrak ininya kadirnya? Oh, enggak guys, ini ya, enggak. oh ada ininya, pintunya. Kita naik, buka pintunya. oke okay, nah, naik sepeda roda tiga ya, guys. oh, Oke okay, gak. ayutan seperti spider mine. Oke. Nah. Oh, kalau queue spider mine elthe. Kita dengan di pohon gitu Oke, oke, benangnya oke, okay. Oh oke, oke, oke, lagi nih guys Nah oke, nah, Ikat ini oke, oke, oke, oke, oke, ini oke, oke, oke, atau buat jalan gitu, loh kamu udah nyampe. Oh ada jutaan jutaan juga guys. Tarik kembangnya, Oke nice. Coba lagi. ke sini ya guys nah, bawa bloknya oke okay, taruh sini ah sampai guys so, yang belum tahu mungkin oke okay, dengan tua debat guys Tak Oh, part's... guys dorong dorong jatuh di kedaunan ini alis kisan oke kita dapat oh ini semacam pita ya guys semacam pita oke selesai guys jadi bermain game unrival seperti ini puzzle nya unik Oke okay, kita dapat kita guys Oh untuk buku storynya guys ya buku story nenek-nenek tadi itu Oke okay, guys. Oh ada tadi kan kosong sekarang kita udah selesai misinya Ya bisa lanjut lagi Kayaknya gua sudahi saja ya guys untuk yang sudah menyaksikan terima kasih jangan lupa subscribe dan view untuk menyaksikan video selanjutnya bye